Di awal doa di awal kalau bagi yang mengerti itu sudah mencakup semua apa yang kita harapkan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara termahyat -saudara, Allah. Siapa yang tidak kepengen kaya? Kaya Iman. Kalau ini kaya dunia, siapa yang tidak pengen kaya dunia? Kaya Iman itu semua mesti pengen kaya Iman. Siapa yang pengen hidupnya susah? Siapa yang kepengen doanya nggak dikabul? Siapa yang kepengen hidupnya masalah terus? Siapa yang kepengen hidupnya fakir abad dan abadak? Enggak ada. Kalau nggak ada, saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua jemaah yang rahmat Allah untuk ikut serta di dalam salah satu riadah Ya, yang kami laksanakan secara nasional Ada banyak riabol Malam hari ini saya bagi satu Tapi satu ini dipegang Didawamin diistiqomahin, Dilaksanain Saya tidak akan bagi Kalau belum saudara-saudara semua berjanji Bahwa saya akan sungguh-sungguh Untuk melaksanakan Apa yang Ustaz Yusuf Mansur seru Janji itu loh, oke okay? Siap sebab ini ilmu mahal kalau ini ilmu diumbar begitu saja lalu tidak ada yang menyambut eman. mendingan saya ngomong berdua siapa yang mau ayo sini berdua lah karena semua mau ini saya kasih ibu bapak yang remati Allah kita yakin ini juga yang diwasiatkan oleh para alim ulama para guru-guru bahwa diantara surah-surah di dalam Al-Quran Al-Karim ada diantara surah-surah yang merupakan pembuka pitu Rizki yang kalau kita kemudian baca, maka kita tidak akan fakir selama-lamanya. Tapi sayang beribu sayang, ada yang tahu tapi males kemudian mendawamkannya. Ada juga yang memang tidak tahu, malam hari inilah mungkin Allah kasih keredoannya, kita kemudian bisa mengetahui sedikit dari rahasianya. Salah satu riabah yang dijalankan oleh saya ketika saya punya hutang dulu, Hingga kemudian hutang itu kempes, betul. Salah satu riaba yang saya lakukan, ketika kemudian saya merasa lagi diuji oleh Allah dengan kehinaan. Zaman dulu ibu, zamanan ya, zaman dulu. Masya Allah, sekarang mah apa? Saya lewat, ditarik sana, tarik sini. Ustaz foto dong, Ustaz minta tanda tangan dong. Ustaz minta nomor handphone-nya dong. Dulu mah Masya Allah saya berdiri di pinggir jalan gak adeng lah Kalau itu masih mending. Ini orang saya lewat mereka memalingkan muka karena tidak mau berteman dengan saya. Saya lewat kalau bisa itu pintu ditutup, pintu ditutup karena tidak mau ke bawah sialnya oleh saya. Zamanan ya waktu dulu Masya Allah saya tidak punya harga. Tidak punya harga. Sebagai contoh, Insya Allah saya ngomong seperti ini Tahdus bin Nikmah untuk juga mengajarkan kepada kepada para putra Kiai. Jangan ngelihat bapak Anda semua adalah seorang Kiai lalu menjadikan Anda menjadi mulia. Allah nggak mandang itu. Kalau Allah sudah mau mencabut kemuliaan, bas, Anda lebih jelek daripada anak seorang pencuri. Anda lebih jelek daripada anak seorang rampok lebih jelek daripada anak seorang pezina. Tapi kalau Allah sudah mau memuliakan, bisa sebaliknya. Anak seorang pezina pun mungkin, karena itu hak Allah yang memuliakan dan menghinakan bisa menjadi mulia, atau sebaliknya bisa menjadi hina. Pada suatu saat, saya pulang ke rumah Bu, Pak, untuk menunjukkan betapa hebatnya Surah ini, betapa fadilahnya, masya Allah. Begitu agung, begitu mulia Saya kebetulan lahir Alhamdulillah di rumah Kiai Di Balai Kiai Nama jalan Di sepanjang jalan Dari, munil, dari mulai ke Tapang Jakarta ya, Sampai ke flyover Stasiun kota Itu memakai Nama jalan buyut saya Kaya Haji Muhammad Mansur Kebayangkan harusnya saya hidupnya mulia Harusnya saya hidupnya enak Harusnya orang menghargai saya Tapi itulah saya tidak bersyukur atas nikmat itu Saya tidak bersyukur atas nikmat itu Sedangkan Allah sudah mengatakan Di dalam firmannya Saya bacakan buat anda semua Langsung saya buka ini Quran yang dikarang, yang ditulis Yang kemudian dibuat tafsir muyasarnya Oleh dokter wahbah Zuhaili. Ada di dalam surah yang kita sama-sama hafal Surah Ibrahim Surah keberapa Ibrahim? Surah keberapa surah Ibrahim? Surah ke-14 Saya melupakan tuh nikmat nikmatnya Allah berikan kepada saya Saya hidup Bukan seperti putranya Kiai saya hidup bukan seperti keluarga besar ulama sholat jarang berjamaah tidak ada kobliya dia. saya memang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kira-kira kayak gimana gitu tapi hidup saya tidak berbalut sunnah yang lain malam jumatan yasinan ah saya malah keluyuran Alhamdulillah ada beberapa hal lah yang Allah menyuruh saya menutupnya. Sekedar gambaran saja, ya, ini ada firman Allah. Di dalam surah Ibrahim, surah ke-14, Bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam, Musa mihi. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ اذكروا, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عزيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لا شديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، فإن الله لغني حنيم. Ya Allah, Allah nggak ngeliat tuh pokoknya kalau nggak bersyukur wes akan cabut nikmat tuh kepadamu. Lah ada tukang baso di depan rumah, ini tukang baso nih. Dari mulai saya lahir dia udah dagang di depan rumah, nggak pernah dipungut sewanya, nggak ada sewa pak dagang depan rumah dagang aja gitu bukan sekedar belasan tahun tapi puluhan tahun minimal ketika itu umur saya kira-kira 21-22 saat itu saya menjadi buronan dicari orang dimaki-maki sepatu laras naik ke meja pistol ditodongkan ke jidan ngakruan lah sampai kemudian saya lari tidak ada yang tahu saudara-saudara semua kecuali saya buka mungkin pada malam hari ini. Salah satu tempat lari yang saya Jawa Timur. Tapi saya malah lari cakep saya lari ke pesantren-pesantren. Yes, mukanya kan muka dianggap sama pesantren. Saya masuk ngadem kurang lebih hampir 2 tahun. Terus menyisir sampai ke Banyuwangi, subhanallah. Yang paling lama saya di situ Bondo Alhamdulillah Lewat nah, itu Saya pulang nih Pakai helm Pakai apa Slayer Pakai jaket Double-double dah Supaya orang gak tahu Kalau saya pulang Saya pulang tuh karena saya kangen Nama rumah Kangen nama orang tua Kangen nama saudara Nggak tahan pak pulang juga Begitu sampai depan pintu buka helm nih buka selayar terciumlah aroma si tukang baso kalau kata orang Betawi ngambreng ke hidung seketika saya nengok kemudian saya bilang sama si tukang baso bang pesennya satu mangkok itu ya saya tidak melupakan tuh wajah beliau tuh si tukang baso langsung nengok ke saya kemudian matanya seperti mata menyelidik dan berkata kepada saya bayar <laughs> buat ibu dan bapak yang tidak berada di posisi saya mungkin kalimat ini jadi biasa tapi ketika itu huk gitu pejantung ini banget. Ya Allah, segininya kok udah diambil sama Allah kepercayaan. Sampai tukang baso yang kalau saya minta pun harusnya nggak ada masalah. Cuman satu mangkok dan tidak pernah dipungut sewa bertahun-tahun. Tiba-tiba dia khawatir saya nggak bayar. Saking saya dikenal sebagai orang yang punya utang banyak, pak. Saya ngadu sama ibu saya. Lalu ibu saya mewariskan nih. Apa yang saya wariskan kepada Saudara-saudara semua Jangan peduliin omongan orang Ada orang kan ngomong begini Ah si Ustadz tuh Amal apa-apa dibawa kepada kekayaan Amal apa-apa dibawa ke duit Amal apa-apa dibawa kepada dunia Kalau saya emang sederhana saja Satu, kita tidak haram Meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla Yang tidak boleh Kita mengambil dunia dengan cara-cara yang haram Perhatikan ya kalimatnya kita tidak diharamkan Meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla Yang tidak boleh adalah Mengambil dunia dengan cara-cara yang haram Sebagian tahu kunci-kuncinya mencari dunia Sebagian tidak tahu Karena itulah dia kecapean, keletihan Atau mungkin salah jalan Sebagian ada yang tahu Sehingga kemudian Allah antar apa yang dia butuhkan Ibu saya, nenek saya, bibi saya karena barangkali beliau-beliau itu orang istiqomah, nggak punya banyak macam-macamnya dan tauhidnya bagus, mewariskan itu kepada saya. Dan terbukti, terbukti. Ibu saya nulis tuh dengan tangan. An, kalau pengen Allah nolongin kamu, cegat waktu asar. Jadi waktu asar nih, jangan kayak orang-orang dipanggil baru datang, jangan. Kalau lagi punya masalah sebelum Asar datang Kita udah datang duluan Paham tuh Ngejegat waktu Asar tuh begitu Han, Kalau lagi punya masalah banyak Cegat waktu subuh Jangan biarkan itu subuh sama Asar Ngeduluin kamu Insya Allah Pertolongan Allah itu udah deket Kalau kamu bisa seperti itu Tadi saya bilang Riyadu ini banyak sekali kalau bapak dan ibu memperhatikan di layar kaca saya senantiasa membagi dikit-dikit dikit, -dikit. dikit emang tidak semua orang kemudian ala dihin. ya berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa bisa sih kalau udah kepepet bener biasanya udah kepepet bener apa aja dilakonin tapi kalau masih standar ya. Apa yang ditulis oleh ibu saya? Ya Fattahu, Ya Razaku, Ya Muhawwilal Ahwali, Hawwil Halana Ila Ahsanil Hal, Hasbunallahu wa Ni'na.